Hello. apa apakah itu? apa itu beril? Beril adalah mineral yang tersusun dari berilium aluminium silikat. Varitas beril yang terkenal termasuk jamrut dan aquamarine terjadi secara alami. Kristal beril heksagonal dapat berukuran hingga beberapa meter, tapi kristal terminasi relatif jarang. Beril murni tidak berwarna, tetapi sering diwarnai oleh zat yang kotor. Kemungkinan memiliki warna antara lain hijau, biru, kuning. Pink dan yang paling langka merah, yaitu sumber biji berilium. Berikut varian beril yang terkenal: jamrut. Jamrut adalah batu permata yang berwarna hijau sampai hijau tua. Jamrut termasuk mineral silikat beril, mengandung berilium dan warna hijaunya disebabkan oleh kelumit kromium. Kekerasan jamrut termasuk tinggi, 7,5 dalam skala Mohs. Menghasil jamrut kualitas tinggi adalah Kolombia, Afrika Selatan, Zimbabwe dan Brazil, di mana lebih dari 60% batu jamrut yang dijual di pasaran berasal dari Kolombia. Batu jamrut yang berasal dari Kolombia tidak semuanya berkualitas tinggi, ada juga yang berkualitas rendah. Batu berkualitas rendah ini seringkali memiliki banyak cacat berupa crack atau retakan yang ada di dalamnya. Untuk mempercantik tampilan batu jamrut yang cacat tersebut, biasanya pedagang akan memberikan treatment oiling. Adanya minyak yang menutupi celah retakan pada batu jamrut akan membuat cacatnya menjadi tidak terlihat kasat mata. Tetapi apabila minyak tersebut menguap atau tersapu oleh air, maka crack akan kembali tampak. Jamrut dianggap sebagai batu kelahiran tradisional untuk bulan Mei serta batu permata tradisional untuk tanda Astrologi Cancer. Pengetahuan alkimia tradisional menganggap beberapa kegunaan dan karakteristik Jamrut adalah untuk menangkal racun. Mereka mengatakan bahwa jika hewan berbisa melihatnya, ia akan menjadi buta. Permata juga bertindak sebagai pengawet melawan epilepsi, menyembuhkan kusta, memperkuat penglihatan dan ingatan jika dipakai pada saat dijari. Namun, anggapan tradisional tersebut tidak bisa dijadikan acuan sepenuhnya, karena pastinya hal tersebut akan membutuhkan penelitian ilmiah lebih lanjut. Berikutnya, aquamarin. Aquamarin adalah varietas beril berwarna biru pucat hingga hijau muda. Warna aquamarin bisa berubah karena panas. Aquamarin tidak mengandung atau sedikit inklusi yang terlihat, tapi dapat memiliki inklusi seperti mika, hematit, atau air garam. Aquamarin memiliki tingkat kekerasan yang cukup tinggi yaitu 7,5 sampai 8 dalam skala Morse. Aquamarine adalah batu permata yang umum, namun ada varian biru tua yang lebih langka yang disebut magix. Namun warnanya dapat memudar karena sinar matahari. Warna magix disebabkan oleh NO3. Warna magix biru tua dapat diproduksi dalam beril hijau, merah muda, atau kuning dengan menyinari radiasi energi tinggi, yaitu sinar gamma, neutron, atau bahkan sinar X. Aquamarine tidak mahal karena jumlahnya yang banyak. Aquamarine lebih mahal daripada topaz biru, tetapi harganya lebih murah daripada jamdut atau bixbit. Aquamarine yang lebih dari 25 karat akan memiliki harga per karat yang lebih rendah daripada yang lebih kecil dengan kualitas yang sama. Aquamarine alami yang benar-benar biru harganya sangat mahal. Aquamarine disebut sebagai batu kelahiran untuk bulan Maret. Dan Aquamarine juga secara historis telah digunakan sebagai simbol kemudaan dan kebahagiaan karena warnanya. Yang juga bersama dengan namanya membuat budaya barat menghubungkannya dengan lautan. Topaz Topaz adalah mineral silikat dari aluminium dan fluor yang umum digunakan sebagai batu permata dan perhiasan lainnya Topaz biasanya dalam keadaan aslinya tidak berwarna Meskipun zat kotor dari jejak elemen dapat membuatnya menjadi biru pucat atau coklat keemasan hingga jingga kuning Topaz sering diolah dengan panas atau radiasi untuk membuatnya menjadi biru tua, orin kemerahan, hijau pucat, merah muda, atau ungu Demikianlah video yang membahas tentang beril dan berikut klasifikasinya terlepas dari kesamaan nama riso beril dan beril adalah dua batu permata yang sama sekali berbeda meskipun keduanya mengandung berilium di video berikutnya kita akan membahas tingkatan dari klasifikasi batu yang mempunyai tingkat kekerasan di atas beril bila video ini bermanfaat silahkan share video ini ke teman-teman kalian terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi